untuk ongkir, dan pemesanan, silakan hubungi nomor 082137069121. Silakan like, comment, subscribe, dan share video ini untuk mendukung channel kesehatan kami.